Maria diberi kabar gembira oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari roh kudus Halo sahabat doa semuanya Doa-doa katolik kali ini akan menjelaskan tentang doa angelus Jangan lupa untuk mendukung channel doa-doa katolik Terima kasih Doa Malaikat Tuhan atau yang dalam bahasa latin dikenal sebagai Angelus, biasanya didoakan umat katolik tiga kali sehari. Doa ini didoakan pada jam 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore waktu setempat. Apa sebenarnya doa malaikat Tuhan ini? Nama malaikat Tuhan diambil dari kata pertama doa asli dalam bahasa latin, Englus Domini Nun Siavit Mariae yang diterjemahkan sebagai malaikat Tuhan yang menyampaikan kabar sukacita kepada Bunda Maria. Sebelum tahun 1000, negara-negara Katolik memiliki kebiasaan untuk mendaraskan tiga kali doa salam Maria, sebagai bentuk penghormatan kepada Bunda Maria, Bunda Allah. Dari catatan gereja Katolik, doa engelus sudah dilakukan sejak tahun 1263 saat itu Santo Bonaventura yang menjadi tokoh memulai doa tersebut dalam sidang umum Ordo Franciscan pada saat itu belum ada waktu khusus yang ditetapkan dalam mendaraskan doa Angelus tersebut hingga akhirnya paus Sixtus keempat menyarankan agar doa ini dilakukan pada siang hari hal ini diberlakukan sejak tahun 1475 pada tahun 1517 doa engelus kembali mengalami perombakan kali ini Paus Leo ke-10 menyarankan agar doa engelus dilakukan pada pagi siang dan malam hari hal tersebut juga berlaku hingga beberapa tahun kemudian pada tahun 1571 Paus Pius kelima kemudian menyempurnakan doa Angelus tersebut dengan pembagian tiga waktu yang berbeda, seperti kita kenal sekarang. Sejak Paus Pius kelima melengkapi doa ini, hingga saat ini tidak ada perubahan yang dilakukan. Paus Santo Paulus keenam menegaskan, bahwa doa Angelus masih tetap mempertahankan nilai dan keasliannya hingga sekarang. Sedangkan Paus Santo Yohanes Paulus II menegaskan bahwa doa Angelus sudah sempurna sehingga tidak perlu dilakukan perubahan apapun, sehingga doa Angelus yang Anda kenal sekarang masih sama seperti dulu. Pada saat masa Paskah tiba, doa Angelus tidak digunakan dan diganti dengan doa Ratu Surga. Doa Ratu Surga atau biasa disebut doa Regina Caeli juga dilakukan pada jam yang sama, yakni pukul 6 sore, 12 siang dan 6 sore. Setelah masa Paskah selesai, maka doa Ratu Surga akan digantikan lagi menjadi doa Angelus seperti biasanya. Doa Malaikat Tuhan atau doa Engelus ini menjadi sebuah cara umat katolik mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, dan juga Bunda Maria. Sekaligus memohon rahmat kekuatan bagi peziarah di bumi untuk mendapatkan bagian dari kehidupan kekal, di tanah air yang sejati, dan abadi, yaitu surga. Makna dari doa Angelus Katolik setiap waktu, adalah sebagai berikut. Doa Angelus didaraskan pada tiga waktu yang berbeda, yakni pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Pemilihan waktu tersebut bukan tanpa alasan, karena setiap waktu tersebut memiliki makna khusus. Pada pagi hari, yakni pukul 6, Doa Angelus memiliki makna sebagai penghormatan kepada kebangkitan Yesus Kristus. Dengan memperingati kebangkitan Kristus, maka, Anda juga harus bangkit dalam menjalani hari-hari. Sedangkan doa Angelus pada pukul 12 siang hari memiliki makna untuk memperingati sengsara Yesus Kristus. Sebagaimana Anda ketahui, bahwa Yesus Kristus mengalami penyaliban pada saat siang hari hingga akhirnya wafat pukul 3 sore. Melalui sengsara Kristus, Anda diingatkan agar tetap kuat melaksanakan pekerjaan sebagaimana Kristus berkorban untuk Anda. Sedangkan doa Angelus pada pukul 6 sore dilakukan untuk menghormati inkarnasi Allah yang menjelma menjadi manusia dalam rupa Yesus. Doa Angelus Katolik pada waktu tersebut ditujukan agar kita tetap ingat akan kehadiran Allah setiap saat. Demikianlah penjelasan dari doa-doa katolik, semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan sahabat doa semua. Terima kasih.